Three, two, four.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 Kendaraan peluncuran Electron Rocket Lab meluncurkan misi The Beat Goes On dari di Rocket Lab Launch Complex 1 di Mahia, Selandia Baru pada 24 Maret 2023. Misi The Beat Goes On akan mengerahkan dua satelit Gen 2 beresolusi tinggi multispektral Black Sky. Sebagai misi sekunder, Rocket Lab berencana untuk memulihkan tahap pertama Electron setelah terjun payung kembali ke bumi dan jatuh ke laut. Elektron akan mengirimkan satelit ke orbit melingkar 450 km yang akan menjadikan jumlah total satelit di konstelasi Black Sky menjadi 16. Sepasang satelit Gen 2 beresolusi tinggi, multispektral yang akan diluncurkan di elektron akan memperluas jaringan Black Sky di luar angkasa dan menawarkan layanan intelijen dan pemantauan geospesial real-time. Black Sky menggabungkan gambar beresolusi tinggi yang ditangkap oleh konstelasi satelitnya dengan perangkat lunak kecerdasan buatan miliknya untuk memberikan analitik dan wawasan ke industri termasuk transportasi, infrastruktur, penggunaan lahan, pertahanan, manajemen rantai pasokan dan bantuan kemanusiaan Nah teman-teman pecinta astronomi